Illumina, obeng hulumikum vikdawri ini amin ya robel Beberapa kiai itu memulai ngajinya itu beda-beda. Ada yang bil bilmusuva. Nama-nama guru disebut. Ada kalanya yang tidak. Semuanya sama. Kiai itu cara ngajar santri ada yang pakai wirid. Jadi wiridan, sampai lama Ada yang tidak, sama Yang terpenting itu mana yang paling cepat usul kepada Allah itulah yang paling luar biasa hmm? Tujuan awal belajar itu ya ngaji Rasulullah mengatakan mal ilmu alum Belajar ilmu itu dengan bita'alum Belajar ilmu itu ya dengan belajar sungguh-sungguh, jadi orang itu kalau pengen mendapatkan ilmu itu ya belajar sungguh-sungguh, tidak -sungguh. hanya sekedar apa itu, ngaji-ngaji saja hmm. Bapaknya yang orang kampung ngerti nggak? dari ke sini? orang kampung gitu Eh? apa nanti kalau datang ingatkan buat mulai jadi ulama-ulama itu punya strategi sendiri-sendiri antara satu dan yang lain nggak usah dibanding-bandingkan siapa yang kamu hadapi itulah yang paling baik nggak boleh dulu Yai saya pernah Dawuh kalau ada ayat sajda, ya sujud. Sujud tilawah. Sujud tilawahnya satu kali. Kadang-kadang ada santri. Padahal yuk hafid, hafiduh. Sujud tilawah itu gak ngerti. Kira-kira apa juga? Kira-kira kalau ada ayat sujud satwa itu beliau itu tidak sujud tilawah. Ada ayat sajda itu gak sujud tilawah. Malam mocoh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Jadi lupa ini. Kemudian Romo Yai saya bilang, jangan baca Allah Kalau mau silakan sujud tilawah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah baca. Suatu ketika ada seorang santri yang usul Yai, itu di kudus itu ada pondok. Pondoknya Mbah Arwani itu kok apa beli fatwa kalau ada ayat saja. Kalau tidak mau sujud maka. Membaca, Subhanallah, Romoyai Muara Muara dengan wajah kuncung banget Maraya yang itu memang Memang seperti itu Jadi bodoh pesantren itu punya Kualitas sendiri-sendiri Antara satu dengan yang lain Punya keistimewaan sendiri-sendiri Jangan dibanding-bandingkan kalau kamu mau di Al-Mubarok ya kamu harus mengatakan "Yai salam dunia paling ngalim itu Ustaz Mukarrom" ngono. Paham? Ah. Oh, salam dunia sing gandeng guruku ngono. Loh kita ini punya nabi. Kita ini sepakat toh. Nabi yang paling baik sedunia. Iya, ah. eh, jadi Nabi Muhammad. Coba aso kamu jadi umatnya ke Nabi Musa. Mesti kamu mengatakan nabi yang paling utama, nabi Musa. Kanji nabi Muhammad sama nabi Musa, Lebih utama nabi Musa. Kanji nabi Muhammad ketemu sama Allah, Leren moro nabi Musa diparani Gusti Allah, nabi Musa gunung Tirisino, utama mana? Utama kamu sowan mono, opo. Kamu punya Kyai kamu sowan huni kejai, opo kejai ini sowan paham ya, saya. Jadi kalau kita ini hidup di zaman Rasulullah ya harus menyanjung Rasulullah segala-galanya. Umatnya Nabi Yusuf, kok orang yang paling gandeng salam dunia. Nabi Yusuf kamu nggak boleh kamu Nabi yang paling tampan siapa? Nabi Yusuf Yusuf ngawur sampean. Nabi yang paling gandeng siapa? Gak ada. Kamu tuh sulatnya bukan kamu. Pernah nggak ada seorang punya ibu nabi yang paling tampan, nabi Yusuf. Pernah dengar nggak ya? Nah. nah, itu sulatnya pilih dulu. Yang bener itu nabi Yusuf gandengnya separuh jagat. Lihatkan si nabi kebelet besen jagat. Jadi nah. tuh, Umatnya Nabi Isa mengatakan Nabi ku itu lho Mampu menghidupkan mayat Tapi umatnya kanji Nabi Nggak boleh kanji Nabi Muhammad dikalahkan karena Kalau Nabi Musa Nah kalau Eh, ketika kalahkan sama Nabi Isa Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan mayat Mayatnya masih punya kepala, punya badan Punya kaki, masih sempurna ya Kemudian nyawannya Di wajar Ini kanji Nabi Muhammad menghidupkan Tulang apa Ulang kambing, di luar kambing, kikil-kikil. Kaji nabi menghidupkan kikil yang sudah, sudah ketok-ketok malah. Tidak cuma di ketok saja, kok. Dimasal. <laughs> Dimasal. Itu, itu, apa itu? Kikilnya itu pengen dimakan. Kikilnya bilang, ya Muhammad, jangan kamu jangan makan saya. Saya ini dilumuri racun. Sama seorang wanita. Orang Yahudi. <tuh>, Allah, Allah, senyum. Nggak jadi dimakan. Eh? Artinya, Kaji Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Isa. Mergo umatnya Kaji Nabi Muhammad. Kalau mati Nabi Isa, yo menang Nabi Isa. Ya, memang seperti itu. Alhamdulillah. Kita orang diberi keistimewaan oleh Allah selalu pede dengan dirinya sendiri semua. Paham? Hai. Ada kiai yang gak pede dengan sendiri dirinya bahaya. Tidak bisa meletakkan antusias pada muridnya. Kalau nggak percaya buktikan. Kamu menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai. Kamu harus bisa meyakinkan kepada murid-murid Anda sehingga murid-muridmu itu sampai mengkultuskan. Hah? Walaupun kamu sesati loh santri-santrimu nyampe masya Allah nyampe hawa mu nyampe donggeng sigilmu kowe nguyah lo nguyah muski keroyaan santrimu orang yang hebat seperti itu lo kencing Nabi ini masya Allah eh? air kencingnya kancing Nabi diminum shohabat eh? daerahnya Rasulullah diminum shohabat eh? Sampai Zaidina Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang paling nekmat, kecuali panjengan mau menikahi anak saya. Coba, sampai koyok yang Ada di antara kamu nawarin anak kamu, kamu nikahkan sama saya. Jangan karena anak, pembucu, wira gadak. paju peco, ya. Artinya, semua kiai itu punya jati diri sendiri-sendiri. Makanya saya nggak setuju. Pondok yang paling bagus sekabupaten Demak adalah pondok pesantren Abu Baru. Saya nggak setuju. Hah? Boleh diomongan seperti itu bila mana dalam... Dalam apa? Dalam... Dalam... Dalam naungan pondok sini. Kalau dibaca di kabupaten ya nggak, ya nggak etis tuh, hmm? nggak boleh. Paham? Sama saja kamu menyanjung istri kamu di kamar, wah istriku, engkau adalah wanita yang tercantik. Yuk wajar, tuh, ya nggak. Ya, ya. Tapi kalau di luar kamar, jangan sekali-kali ngomong ngono. ada orang yang sakit hati. Bapak-bapak eh? yang punya istri lorot ini, asem, ujungnya weli. Lupa nih, bareng saya <SILENCIO> Paham? Kalau di dalam kamar silahkan anda menyanjung istri kamu Seakan-akan segala-galanya Tapi kalau di luar kamar Lagi jalan-jalan ke ngake, oh, Jangan bilang gitu Paham ya? Kamu kalau masih dalam naungan saya Kamu harus mengatakan Guruku yang paling sempurna Guruku yang paling alim Guruku yang mampu mengusulkan aku ke Allah Dan yang sebagainya hmm? Jadi jangan apa itu saya saya kan memang beda kekayaan beda dan ini sudah melalui dari fase ke fase dari periode ke periode dari dan sebagainya kalau saya memilihkan kamu untuk ngaji totalitas ngaji terus ya ya kamu harus mengatakan ngajilah yang paling utama. Kamu ngaji tuh, satu jam, tuh, dua, sholat dua itu lebih utama ngaji. Karena ngaji tuh, nanti kalau kamu alim, keberuntungan tidak cuma pada diri anda saja, tapi untuk orang lain. Tapi kalau sampai solat jenglat-jenglit, pahala hanya untuk kamu sendiri. Itu namanya wong poleng. Mencari keberuntungan diri sendiri. Hah? Tapi kalau kamu ngaji, yang untung tidak cuma kamu saja, orang lain juga untung. Karena dengan alimnya kamu, maka keilmuan kamu akan kamu sebarkan ke orang lain. Hmm? Orang akan hebat apabila keilmuannya untuk memikirkan orang lain, tidak untuk konsumsi pada dirinya saja. Bismillahirrahmanirrahim Rohim, Fisawa Al Akliyah. Di sini apa itu menyodorkan beberapa dalil akal. Konon cerita Imam Ghazali itu hidup di tengah-tengah para pakar-pakar ahli pikir. Jadi beliau hidup itu di zaman orang-orang ahli ilmu filsafat, ahli ilmu mantik, ahli ilmu beladangin. Nah kebetulan kamu hidup di tengah-tengah orang berbanyak-banyakan harta. Akibatnya itu, nakan gulek duit pintar hepol, tapi kalau bakas ilmu 0 besar, ketawa si cobai serbuane imamai kudi kudi bareng bahasa ilmu melempem. Anda tuh apa tuh minal iman kebersihan bagian daripada iman bareng tadi ditanya itu kelas sekatis itu do'if apa sahih apa maudhu nggak tahu perawinya siapa semua nggak tahu nyampe ditanya itu anak dua fatuminal iman itu kades yang lemu kok di coba bareng yang pinggir jalan yang pinggir jalan doro tulisan anak dua fatuminal iman kan anak pinajaib kan di ngono kok imaman zaman dulu itu orang malu imaman kira-kira apa coba Gak ngaling saya sendiri mengatakan saja ini orang bodoh gak ngaling makanya saya nggak berani imaman saya bodoh kalau beliau-beliau yang paling ke imamau udah ngalim semua hmm? udah ngalim semua kita anggap ngalim nggak gitu. usah diteliti nggak hmm? usah menang-menangan karena pada dasarnya orang yang paling mulia bukan kealiman seseorang tingginya imungga tapi innakum indallahi azzalakum Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwallah Siapa orang yang paling taqwallah? Satu hmm? Hidupnya bisa disiplin Wajah duhur ya sholat duhur Waya asar sholat asar Ini namanya disiplin Ya orang subuh kok sholatnya jam walu? takwa ada taqwallah? Ora izin karena serbanmu, anu Anu apa? Lah Ustad ngajine ya nyampe dalu dalu, dalunya jam berapa? Nyampe setengah dua jam dua. Yuk kalau kamu kira-kira itu tidak bisa bangun bangun apa bangun di subuh? Caranya dibelah besok bisa cara nyampe subuh setelah subuh baru tidur. Anu Ustad Anu apa? Katanya tidur di pagi hari yuri fakro halo halo, nih kemarin terusnya ada bahasa yurisul fakroh itu toh apa itu tidur di pagi hari menjadikan orang fakir itu maksudnya wajai kerja gak kerjo nu maksudnya gitu, ragu masalah tidur, bukan masalah tidur itu, ternyata Orang-orang yang pagi hari sudah ke pasar, sudah ke ladang, sudah ke anu Malah sudah fakir-fakir. Yang suka-suka malah ke rumah jam 9 Jam 9 baru sarapan, baru ngeluarin mobil, sarapannya di Singapura, makan siangnya di Eropa Iya <suri> <suri medium> enggak? Artinya daripada tidur di pagi hari itu artinya apa? Waktunya kerja dia nggak kerja gitu loh bukannya hanya sekedar tidur pagi hari sebab saya ngerti itu kiai kiai yang suke-suker rata-rata nak esok dia turu amolai, nah kau masih melek malah fakir mendino, suke ratau sama saja itu lo mangan flu tu marai goblok lu dijalil mengkau di anu Ustaz, di mana titipun nabawi ada gimana tapirnya Rasulullah enggak senang makan bruto. Loh, Kalau kaji nabi enggak senang makan bruto. bukan berarti makan bruto marahin goblok. belum. kangkang gitu, -kang sing peter-peter itu favorit makan bruto. lo. tak tau tahu. Le seneng ane seneng mangan mie ayam, mi. Le daging-daging mie ayam rata-rata langsung gak berudu. Kamu gak ngerti toh? Baru paham gitu. Cara nih, aku nak mangan mie ayam atau coba daging itu. Tempe ora kenyil kenyil kenyil, ya wiu, bruto itu. Bruto rega murah. Yang dibuat bakso apa mie ayam itu itu. itu dagingnya daginge daging bruto itu. Makan empuk. Hmm? Yang Jantane sing favorit makan mie ayam demi terbinter. Bam. Permasalahan lani gak gitu. Bruto itu panggonan silit. Silit panggonan kotoran. kancing Nabi itu gak koyo kowe. Kancing Nabi itu eh Kancing Nabi itu Kalo apa itu, akhlaknya itu tinggi Nyampe-nyampe mangan Brutus yang cedak itu ini jijik Dan aku kan dia jijik Favorit malah <tion Bomfoot> Makanya kalau makan apa itu Makan nasi goreng bebet boleh senengnya, Pol Apa meneh ngerenges-ngerenges Anak letong-letongnya, wala Wala Memang Aris Anu, apa itu? Aris, Aris pakai kecerdasan. Kamu itu kalau pengen cerdas, caranya bagaimana? Al-Qayis, mantana nafsah. Jangan pernah nuruti nafsumu maka kamu cerdas. Hah? Cerdas itu bukan berarti mereka yang dapat ranking dapat piyala, dapat piagam. Enggak. Hah? Cerdas itu mantana nafsah, wa'amilal lima ba'andal maut. Orang yang cerdas adalah... Orang yang mampu, mampu tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa'amilah lima badal maut, melakukan amal, tujuannya untuk bekal-bekal kematian. Ini kalau ngaji ini tidak untuk kebekal bekal kematian. Pengen nopo coba, kamu ngaji di malam hari ini dalam rangka CPNS. Kamu ngaji malam hari Gen anu biar diterima calon bupati. Enggak ada. Kita ngaji ini tuh untuk mendapatkan mah keberuntungan kelak di akhirat. Gara-gara kita ngaji dalam keadaan sunyi, konon cerita kalau jam 12 ke atas itu pintu langit dibuka, malaikat-malaikat dari langit semuanya turun semua. Kemudian malaikat-malaikat itu membentangkan sayapnya, membaca amin. In Amin ke kepada orang-orang yang berduka di malam hari. Wal hmm? fadila makhudatun minal fadl. Wai azjata faidata syaroka. Syai'an fi amrin. Watasohaduhuma. Bi majidin yuqalu fadluhu walagul fadl alih. <tuh> sebagaimana makana dziatu fi diucapkan al farasu adallu minal khimar. Al farasu kudda adallu utama minal khimari daripada keledai. Bimakna anna dengan makna sesungguhnya keledai iku yushadiku. Bimakna dengan makna sesungguhnya uh, apa itu eh uh, kuda apa-apa. Yusari Yusariku bersekutu Yusariku kuda bersekutu hu pada keredai fi kuatil hamli Dalam kekuatan Membawa Sama-sama kuat Keredai kalau membawa barang Di atas punggungnya ya kuat Kuda ya kuat Tapi Kuda lebih kuat daripada keledai Buktinya kalau orang perang yang dibawa bukan keledai tapi kuda Lebih melayu, kata pak, kata pak, kata pak, kata pak, kata pak, kata pak, kata pak, Ini apa hasil pikirnya Imam Huziali. Kehebatan Imam Huziali itu beliau membuat karya tulis gitu itu. itu, hafal semua beliau di luar kepala. Wayazidu. Wayazidu dan, dan kuda bertambah alaihi mengalahkan keledai dikuatitil kari dengan kuatnya nyerang dikuatitil kari dengan kuatnya nyerang kuda ini kalau nyerang ini lebih luar biasa daripada keledai kon pelari keledai kalah hmm. walaupun bentuknya hampir sama tapi beda Padahal kucing sama harimau gitu loh. bentuknya kan sama gak? sama sama punya kumis, Kupingnya hampir sama. Harry mau, eh. walfari dan berlari, wasit dhatil adwi, macam-macam. Adwi kalau adwi mananya musuh, kalau adwi mananya melompat. Wasit dhatil adwi dan kuatnya melompat. Siapa yang mengutamakan kuda lebih kuat daripada keledai Jawabannya Gusti Allah. Sebagaimana ilmu agama dan ilmu umum? Utama mana ilmu agama dan ilmu umum? Yang dawuh Gusti Allah. Lebih utama agama. Kenapa seperti itu? Aga ilmu agama selalu diamalkan 24 jam. Hmm? Ilmu umum Eh, Di amal kayak gitu malah tangkap polisi ya kamu membuat televisi juga Kamu kan sekolah SMK kan Nanti kalau udah pulang topis, bisa nggak no HP Atau ngerancang sepeda motor West juga lu nih pasaran Tangkap gue nah, Jadi ini ada mobil SMK Katanya yang pesen nyampe Nolak-nolak Mana Mana Jangan tersinggung, nanti tersungging nanti. Jangan tersinggung. Ini fakta ini. Eh, ilmu agama itu antara santri sama kiai saling tawadu. Romo, nya salah itu loh. Santri ini nutup-nutupi kesalahannya. Yang ini ngaji, Yuk pemaning guyu dikira keteranganku lucu isan guyu padahal seenggaknya satri nguyu petiku kalau nasi ngelak non coba nih gondel umum coba eh dosen calon bupati mahasiswa calon bupati saling menyerang saling menghancurkan barusan saja saat saya nonton videonya apa eh? videonya Pak Mahfud MD Mahfud Huh? apa itu apa ada ada muridnya Pak Mahfud huh. beliau beliau bilang Coba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Ini muridnya Profesor Makmur. Ya. apa, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini bak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke-prof seperti itu Saya katakan, saya udah diem kok prof masih ngegas Saya harus melawan, saya bilang seperti itu Ya saya hormati Prof orang tua dan guru saya Akhirnya saya putuskan, itu dulu <ksam> Itu dulu <s <HarborFest> <s <ceiling> Kalau sekarang <ma sudah <Trans> <babamänge> mantan <vibes> <kodha>, Ini umum seperti itu Kak Guru lo dibantah Guru lo ditabrak Ngomong sama guru Dengan suara yang lantang Kalau ilmu agama enggak? Saya juga asa tidak menjiliki Apa adanya huh? Huh? Seorang murid berani Sama kia gurunya Gara-gara calonan Gara-gara huh? calonan Jadi muridnya Calon lurah, gurune calon lurah. Pada akhirnya saling menghancurkan. Ini tadi Profesor Mahfud, nah, Mahfud MD, muridnya ngegas. Sebagai orang tua saya dan guru saya itu dulu, dulu ah. <laughs> romansa aneh. Gak ada mantan guru itu gak ada, paham? Ah. Kalau mantan istri lah ada. Mantan istri ada, mantan anak itu enggak ada, mantan orang tua nggak ada, Pak kamu enggak takon di bapak saya lu Pak, ngirimi sidik-sidik ilmu agama ini mulia itu yang memuliakan allah, diamalkan luar biasa, diamalkan lu. Saya ini ditungguin lelaki gandeng-gandeng perempuan cantik-cantik dari zaman dulu. Dari saya SD Kelas 4 SD, kelas 5 saya ngajar di rumah saya. Kebetulan bapak saya itu ngajar Quran. Saya sering bawa gini. Sampai hmm? sekarang manusianya guna ganti terus. Huh? Manusianya guna ganti. Bahkan ada yang apa itu yang sudah boyong dari sini balik mana ada Itu gue sih gondrong itu lah, itu lah Ini kemarin ini udah boyong Udah boyong, ini kesini lagi Ini il ilmu agama seperti itu loh Carikan lulusan SMA, lulusan Alicah, lulusan Sanawi, wis wisuda selang berapa bulan balik nih sekolahan mana carikan nah no, lamaeng <laughs> gak lulus saja gurunya didemo malah, <laughs> gak lulus gurunya didemo, lalu tadi nah, bilang saling menghujat saling mencaci maki dan lain sebagainya itu ilmu umum tapi ilmu agama ini saring tawadu saling merendah hmm? Kiai-nya walaupun bodoh ini loh namanya kiai tetap kiai tetap santri nunduk-nunduk dan santri mencium tangan kiai walaupun kom komentarnya kiai salah hmm? karena sesungguhnya santri yang dicabut keberkahan ilmunya santri yang melihat ebulum Enggak boleh. Orang lain melihat app saya enggak apa-apa. Mereka enggak santri baru kok. Ini wajar. Gitu. Kalau santri baru kok nyampeh roh app saya. Berarti aku nangis yang patah-tahun. Nanti mau ngintik. Gitu. Melihat app. Murid itu enggak tahu app-nya guru. Bahkan. Kiai yang benar-benar Kiai. Tidak melihat app-nya murid. Yang enggak ada muridnya baik-baik semua. Wah, enggak ada yang jelek huh? ya, Banyak kaya-kaya berdoa begini Ya Allah huh? Ya Allah tutuplah kecilkan murid-murid kami Jangan kuizinkan Kami melihat kesalahan Pelanggaran yang dilakukan Oleh murid-murid kami Wahusni surati <tuh> Dan bagusnya bentuk Kuda ambek keledai Coba sekali-kali dipoto Kira-kira ganteng kemana coba Kuda Jujur kan? Jujur Namanya kamu diberi kuda sama keledai pilih mana? Kuda Paham? Dengerin yuk Carana atau tahu pamanya nikah sama kamu, sensi ciraimu, buram sensi cira ini cerah, Aku -cerah. Paham? Sih. Nah, itu milih ceraah, pam, pam, makannya seribu empat puluh, itu tak sih, emm, emm, emm, emm, emm, emm, Ngomong-ngomong emm, ngomong Ngomong emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, Seneng dengan sesuatu yang baik. Seneng dengan sesuatu yang bersih. Jepul-jepul pengelek. jepul wong pengekemroh. Nah, untuk bilang. Kalau kamu itu seneng dengan sesuatu yang baik. Yang bersihkan. Kamar itu dibersihkan yang bersih. Nah, sekali ada kotoran, langsung diambil. Nah. Falau farodo. Farado, maka apabila furido, maka apabila dipaksa khimarun keledai seumpamanya kok ada orang ngeyal gini oh ya utama keledai dong itaso maka khusus bisilatin dengan daging zaidatin ya, yang tambah mamanya toh ada kuda sama keledai lebih utama keledai gara-gara apa coba? keledai gemuk dagingnya lebih banyak akan mengalahkan kuda yang dagingnya sedikit padahal kualitas orang itu bukan masalah gemuk dan kurusnya heh gemuk jebol-jebol masya allah aja gemuk orang itu kalau gemuk otaknya Jaring banget, orang wong lemu ngalim jarang. Jaring. Kalau saya ngomong meni jarang, toh bukan berarti saya terus ngilai sama orang gemuk yang alim-alim. Enggak. Kulusain mustas. Ya. Segala sesuatu itu ada pengecualian. Romo Yai saya, beliau cerita sama saya. Ron. nanyain saya. Ron. kamu sehari tidurnya berapa jam, Ron? Saya bilang, saya yang asli sih pengen 4 jam, yai lalu beliau bilang gini yuk saat cukup bilang gini. saat cukup jangan dipaksa saat cukup beliau cerita saya itu tidur lebih dari empat jam nggak kuat hmm? saya tidur lebih dari empat jam nggak kuat beliau cerita gitu oleh sampean kurus ya bolong jam oh hmm? noseng turah turu turah turu hmm? merlein nak bumi, jadi kau yowlawo, nah, makanya nak ngajak ya, uangin jadul. Selain ngajak ya, ayo selamat tidur. <tik> <tik> Lam yukal tidak diucapkan innahu, sesungguhnya khimar abdulu lebih utama. Li'anna tilka zaidatan li'anna tilka zaidatan karena sesungguhnya itu tambahan fil jismi dalam jism li'anna tilka Zaidatun dibuat koper nggak apa-apa Liannatil gazaidatun fil filcism. Wa sonun dan kurang fil makna Dalam makna Kalau hanya Keutamaan karena apa? Karena dagingnya keledai lebih banyak Ya yeah. ya yeah, Keutamaan itu kurang hebat Utama kok Besar-besaran tubuh Utama itu huh? Kualitas huh? Zaid lebih utama daripada Umar Alasannya Zaid Bawa kita lalu Padahal Bama ini Kon gelap lari itu Zaid kalah dari Umar Cedat cermat ya kalah Sholat tarwaih ya kalah Mereka gendutkan sholat pelan-pelan <laughs> Walaisat dan tidak ada. Minal kamali dari kesempurnaan. Fi shi'in. Di sesuatu. hayawanu. Adapun hayawan matlubun. Dicari. maknahu Pada maknanya hayawan. Wasifatahu dan sifatnya hayawan. Lalicis tidak karena lalicis mihi tidak karena sistemnya karyawan. Karyawan dipilih itu, itu karena kualitas. Makanya kuda lebih dipilih daripada keledai. Walaupun secara sistem keledai lebih besar. gitu Tapi kalau kuda kualitasnya bagus, bisa untuk ini-ini dan sebagainya. Faida maka apa engkau paham? Heda ini. Lam Yakhov maka, Lam Yakhov, Lam yukhof, maka tidak ditakuti alika kepadamu. Lam yukhof, maka tidak dikatakuti alika kepadamu. Anal ilma sesungguhnya ilmu fadilatun. Anal ilma sesungguhnya ilmu fadilatun. Utama, in akhodat, in akhota, apabila engkau mengambil hu pada ilmu, bil dengan disandarkan ilasair sairil pada semua sifat ilmu itu jauh lebih utama daripada amal, karena amal tidak akan diterima kecuali di ilmu ini dulu. Dan ilmu akan menimbulkan amal. Amal tidak bisa menimbulkan ilmu. Sehingga antara ilmu sama amal lebih utama daripada ilmu. Makanya fadlul alim ala al-abid kafadli ala adnagum, kata Rasul. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan keutamaan orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang alim sama orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Seperti keutamanya Rasulullah dibandingkan. Ya, orang yang paling rendah diantara Kama anna lil farosi Sebagaimana sesungguhnya Bagi kuda Fadilatun keutamaan Fadilatun punya keutamaan In akhota apabila engkau mengambil hu pada Al-Faros Bil'ido fati dengan menyandarkan Ila sa'ilil hayawanati pada semua hayawan. Bersidatullah adwi bahkan kuatnya lompatan. Fadilatun keutamaan fil Filfarosi pada Kuda Kuda itu kalau jalan loncatnya itu wah, Sungai itu diloncati Walaupun Blok tekan tengah Tapi kan luwungan Walisat fadilah Alal idlaq Walaysat dan tidak ada fadilatun keutamaan alal itlakhi pada mutlak. <tuh> <tuh> Wal ilmu dan ilmu fadilatun utama fidadhi didatnya. Alal itlakhi dan pada kemutlakan min gairido fatin dari selain disandarkan Fa maka sesungguhnya ilmu iku wasfun fa maka sesungguhnya ilmu wasfun sifat iku wasfu wasru kamaril, lahi sifat kesempurnaannya Allah subhanahu maksud Allah Kenapa orang-orang alim itu mulia? Kenapa orang-orang alim itu hebat? Jawabannya adalah beliau-beliau punya ilmu sedangkan kan ilmu itu disandarkan pada kemuliaan Allah, sifat kemuliaan Allah Makanya orang-orang alim itu punya keistimewaan yang luar biasa Halo, hmm? Ustaz Mulyo, gara-gara saya datang ke sini, sedang sampai Mulyo Akan diganti manusia-manusia baru, percaya enggak? Akan diganti manusia-manusia baru yang dulu itu saya bertapa di musola itu, jadi pemimpin musola kok, gara-gara ngaling. Kemudian bertapa di sini, jadi pemimpin di sini kok. di depan kamu jadi pemimpin. Dulu dibantu aku di pondok, jadi eh, mondok baru tiga tahun. Padahal di pondok saya tuh rata-rata enam -rata tahun baru, baru diangkat jadi pengurus. Saya baru tiga tahun diangkat jadi pengurus. Eh. Megang bagian pendidikan. Hmm? Setiap pagi saya ngajar murotal. Murotal itu, huh? murotal itu itu ilmu tajwid untuk membetulkan makhorijil huruf dan sifat-sifat huruf. -sifat Santri itu kalau ingin mahir Quran caranya itu bacaannya. bukan apa? Bukan keilmuan tajwidnya, keilmuan tajwid penting, tapi singkope penting itu praktek membacanya. Apa itu, Apa itu, Apa ikhlas? Setelah praktek, Raisya hmm? Ya, salah itu namanya. Huh? in inna ini, in, in, in itu guna panjangnya satu ini, tapi ini, ini, ini, ini, ini, ini, ya salah Kok gitu ada orang takbir, Allahu Akbar, satu alif, Allah Akbar, dua alif, Allahu Akbar, tiga alif, Allah, batal sholatmu. Membaca, Allah Akbar, kok melebihi panjangnya mat Eh, Mat, mat Allah itu, Al membaca Allah dipanjangkan itu maksimal tiga alif, kalau lebih dari tiga alif, batal sholatmu. Ompong mana yang Allah webar iping loroi? Warna Allah webar, Allah webar tambahi iman-nya suci. Loroido malah batal, Allah sah, Allah ya batal, kepingin sah tanah ini tambah isi cingkas. tambah nak tambahi loroi, dia terus. Orang itu kalau sudah Allahu Akbar ya udah. Langsung mau kabiran ngono, ora kok Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Dulu saya punya guru marai ngono. Saya masih kecil. Kalau nggak salah saya itu umur 11 tahun. Saya tahu pesan, ngerti kalau itu salah. Hah? Luper takbir, o takbir meneng gitu. Romang takbir terus gudungin enggak. Kalau sudah takbir Allah wa ya udah langsung kapir o walhamdulillahikatiro. jangan membaca kapir walhamdulillah. Apa Allah wa per itu nanti kalau yang kedua nyampe bu niati takbir sementara kamu tidak berniat takbir itu surat kamu bisa nggak sah itu. Makanya ngati-ngati. Sholat langsung ke biru, wa'alaikum dirilah Do'a'if huh? tita'i gitu Kan Nabi juga gitu Malah buat tambahin Allah, gue ya, Bro. Alasan-alasan mungkin sempurna enggak. Ya, karena gini sempurna Kalau gitu, udah lagi ini aja lah Kamu diberi ekor aja, biar ekor Biar sempurna Pariwisatan, kebun binatang Melihat apa? Orang lutan, waduh aku gak sempurna ya. Waduh lebih sempurna, orang hutan. Orang hutan punya ekor, eh, kalau tiba ekor malah lucu. Zaman wabihi dan dengan ilmu, Sharufa mulia, al-malah para malaikat, wal dan para nabi. Gara-gara ilmu, malaikat itu mulia. Nabi itu mulia. Gara-gara ilmu. Hmm? Orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, dengerin, orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, semakin walim, maka semakin menunduk. Kamu pernah lihat bambu enggak? Bambu itu kalau masih kecil itu ngececeng gini, ya nggak? Ya enggak? Ada bambu masih muda, kok wis ini Alamat inil manfus. Iya, <tuh> toh. Anobu <tuh> ngobeng bengkeluk Begini kan. Ini semakin ke atas, semakin ke atas, bambunya semakin menunduk, menunduk, menunduk, menunduk, menunduk, menunduk, Hah? Orang itu kalau ilmunya tinggi, semakin menunduk, semakin merendah. Semakin ada asor, bahkan merasa tidak siapa-siapa. Kenapa bambu itu kuat? Jawabannya apa? coba. Bayi, nyoba, nyoba. Sangking merendahi, bambu kuat. Hmm? Coba singgah menduduk menduduk ayo bambu. Hmm? Jadi orang hebat itu semakin tinggi ilmunya semakin menduduk-menduduk merendah, nyampe-nyampe kiai yang benar-benar kiai, kiai yang mampu memuliakan muridnya. Oh jadi memang kiai itu jadi terus. Apakah itu salah? Ya, salah. Jangan memanfaatkan. Baik, mohon maaf, yang lain tolong jangan tersinggung. Saya nasihatin diri saya. Biar saya ini tidak parasit kepada santri. Biar saya ini tidak apa sidih dengan sidi, santri, sidi, sidi, ngakon santri. Jangan terbiasa, ya? Bapak mempunyai? Nanti kalau kamu jadi punya itu ancung oh, kan ngakon niku nak ngakon orang situ sido dite malah dadi bunyi nyanyi anggere iso mesti berkicau kongkona ndelok eh Jangan terbiasa lakukan sendiri Coba so, menyot kamu enggak mampu untuk melakukan sendiri udah cari karyawan ya enggak ya. jadi lu berengke ya, pakai karyawan semua ha eh? So man, kamu melakukan paling yoseng ringan-ringan ngangkat calon ndunung niku eh. Noto karpet. masuk timu noto karpet tok orang ora ora gelem ora yang nempetin kamu. Pamvira. Hmm, Mikmatvira. Pahlil <susur> kais. kaisu. Pahlil kaisu bahkan yang cer, yang cerdas yang cerdik minal khaili dari kuda khairun lebih utama minal balidi daripada kuda yang bodoh daripada kuda yang bodoh kuda yang bodoh itu kuda yang aturannya angel yang suruh lari kenceng malah nggak lari kenceng Fahiyah Maka Kembalinya itu Mestinya pada ilmu Fayamakal kayyis minal khayr fadilatun utama alal itlaki. secara mutlak min ghairi idafatin dengan tanpa disandarkan Wa'lam maka ketahuilah anal anna syai'a sesungguhnya sesuatu annafisa yang bagus almarhuba yang disenengi yang disenangi. Fihi al. Yang Terbagi. Sesuatu yang dicintai. Itu terbagi menjadi tiga. Menjadi berapa ini? Menjadi tiga kalau tidak salah. Yang terbagi ilama. Pada sesuatu. labu yang dicari. Lihwiri untuknya. Ada kalanya. Barang. Eh, ada kalanya sesuatu Yang disenengi Disenengi untuk Orang lain Contohnya apa Contohnya kayak duit kertas nih. Duit kertas itu Disenengi lah karena ada nilainya kan. Coba kalau uangnya Pemerintah sudah menutup Mata uang itu Kemudian ganti mata uang yang lain Nanti harganya hilang gitu. Artinya keuntungannya kan untuk orang lain. Beda dengan emas. Emas hmm? kan ijadnya itu memang mulia. Walaupun pemerintah ngomong ke, punggungan-punggungan, emas sudah tidak berharga lagi. Dimohon kalau bangun menggunakan emas. Eh, enggak bisa. Emas ya, itu. Kan beda kertas. Lho. nah Namas dari, mengambil dari dalam bumi kan sudah mulia. Tapi kalau kertas kan di waktu diproduk belum dicetak itu kan nggak mulia, ya sama dengan kertas-kertas yang lain. Wa ilama dan pada sesuatu yutlabu yang dicari lidati pada adatnya. nanti diterangkan belakang. Wa ilama dan pada sesuatu yutlabu yang dicari ligoihi pada ma. Walidatihi dan pada datnya jamian semuanya fama yutlabu fama yutlabu maka tidak dicari lidatihi pada datnya asrofu lebih mulia asrofu lebih mulia wa dan lebih utama mima daripada daripada sesuatu yutlabu yang dicari lidatihi. Karena selainnya Wal madlubu ligoi riyi ad darohim Wal madlubu yang dicari ligoi riyi Untuk lainnya Ad darohim Ad darohimu tirham wadananiru Dan dinar Tirham dinar Itu mulia lah gara-gara dicetak Tidak ada duit ya kalau nggak dicetak nggak dijadikan uang yo. Fa'inna guma maka sesungguhnya darogim wa dananir. Iku hajaroni. Batu keduanya. Manfaatah tidak ada manfaat laguma pada darogim wa dananir. Dirham dan dinar akan manfaat bila mana dicetak pemerintah jadi uang dibuat transaksi coba kalau itu dicabut zatnya dicabut apa kemanfaatan untuk orang untuk yang lain enggak sama dengan batu yang dibuat bangunan jalan atau batu yang dibuat bangunan rumah sama hmm. Walaulah, walau lah, seumpama tidak, Allah, sesungguhnya Allah. Subhanahu, Allah wa ta'ala, dan maya Allah. Walau, anna walau, la anna Seumpamanya tidak, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yassara Memudahkan Kudu Al-Hajati Mendatangi beberapa hajat Bihima dengan dirham hamba dan Lakana yakti ada Lakana yakti ada Di Narbat Darugim itu Walhasba' dan batu kecil Bimatabatin, bim, dengan fungsi wakidatin yang satu so mamanya mas perak itu tidak di apa itu eh? so mamanya mas perak itu tidak di buat pemerintah menjadi mata uangnya Ya, sama saja dengan batu itu. Berhubung dibuat mata uang, maka menjadi berharga. Hampir. Walaupun yuk yang dicari, tidak terlihat pada adatnya, fassa'adatuh maka bahagia fil akhirati di akhirat. waladzatul nikmatnya melihat liwajillahi kepada ziatnya Allah taala mahaluhur ini sesuatu yang apa itu dicari menurutiatnya seperti keberuntungan kelak di akhirat itu ziatnya asli itu bukan jadi itu secara otomatis itu Dan Agusti Allah anu gimana Kalau nanti pada akhirnya jebul-jebul uh, Apa itu surga itu sengsara Kalau neraka yang nggak bisa Toh Inallah Yoholiful mi'at Agusti ah. Allah itu tidak, tidak pernah Ingkar janji hmm? Kalau Agusti Allah itu nggak pernah Ingkar janji Kemudian kita kok ragukan Jadi lucu hmm? Masak kamu sama anak kecil, menang anak kecil. Anak kecil minta jaluk gendong karo Ma Anil. Tidak pernah takut nanti kira-kira dibuang apa enggak, apa dijatuhkan kan enggak ngerti. Anak kecil kan percaya full kepada orang tuanya. dan yang yutlah bunyang dicari lidah tinggi pada diadnya waligo dijian pada selainnya fakasalamatul badani maka fakasalamatul badani maka seperti selamatnya badan faina inna salamatan maka sesungguhnya selamatnya seorang lelaki maka sesungguhnya selamatnya lelaki, sesungguhnya selamatnya lelaki. matalan seumpama madlubah madlubatun dicari Min innaha, dari sekira sesungguhnya salamah salamatun selamat lil badani pada badan anil alami dari sakit. Dan yang dicari lil pada berjalan. Pihai dengan matlubah. Wa dan tawasul dan mendatangi ilal ma'arib, ilal ma'ariba pada beberapa kebutuhan wal hajata dan hajat. Wabiha dan maka dengan inilah itibar ida nadzarta. Idah nazar ta apa bila engkau berangan-angan ilal ilmi pada ilmu roa'ita maka engkau akan menemukan Hu pada ilmu laditan ladi dan nikmat finafsihi pada dirinya ilmu ilmu itu kan <coughs> nur minallah kemudian ilmu itu kalau dipelajari orang ini masya allah bisa lazat itu hmm? Adapun punok oh, kamu ng ngaji udah lazat itu sengat ahli itu, mereka connect ya. yang Allah kurang? Makanya enggak lazim. Hai, bumblebee, kau belajar. Soal hijau, eh ngontak ngantuk. Wisma Hendro lamaran ngantuk. wala yata wassalu, maka tidak nyampe, saya, saya, saya, ilal ilmi ru'ayitahu ladhidan fi nafsihi fayakunu, maka ada, maka ilmu itu ada, matluban dicari, lidatihi pada adatnya, wasilah dan menemukan ilmu wasilatun sebagai lantaran ila daril akhirati menuju rumah akhirat dan kebahagiaan akhirat Dan jalan ilal kurbi Pada pendekatan Ilal kurbi pada pendekatan Minallahi dari Allah ta'ala mahaluhur Gara-gara ilmu itu Masya Allah ada kerajatan yang luar biasa Bahagia Tidak cuma akhirat saja Bahagia dunianya bahagia dunianya, kalau gak punya dikendang, kandang, sama ngalem bahagia dunianya. Wong santri almu baru do tenanan kabi setoran gini gue kerama to, mana buktinya lu? Santri almu baru gara-gara setoran itu ditegirkan nama Allah, punya guru yang sayang kepada dia, santri. Saya gak sayang ngarwoe itu, tak tukono sawah we, salah nang takon macul, tawe do takon matun. Um, ah. Kalau bepergian, tak ya jarum ini nanti mah Sunan Bunang sama Sunan giri Dalam rangka apa? ngaji arbain. Huh? Uji nyali, uji nyali nanti duit, iso jalan-jalan. Ada orang jalan-jalan, duitnya agak ya wajar ada orang jalan-jalan nanti duit nah, kurang ajar dan tidak mencapai ilaihi dan tidak usul atau mencapai ilaihi kepada Allah. Illa bihi. Kecuali dengan ilmu. Orang itu tidak akan mampu. Untuk takarung kepada Allah. Mampu untuk mendekat kepada Allah. Kecuali harus pakai ilmu. Karena dulu Rasulullah SAW. Menemukan Allah. Beliau belajar di gua Ketemu dengan jibril wa Ruzbah. Dan paling agung-agungnya sesuatu rujbatun pangkat fi hakil adami pada haknya manusia wa admul asha' rutbaha fi hakil adami salah-salah wa admul asha'i dan paling agung-agungnya sesuatu, rujbatan, pangkatnya, Fihakil adami, pada haknya manusia, as tuh bahagia al-abadi, tuh yang abadi. Orang itu pengennya itu kan bahagia, Enggak cuma di dunianya saja, tapi dunia akhirat. Kalau Anda pengen bahagia dunia akhirat, Caranya pelajari ilmu agama dengan baik. Pelajari Quran, pelajari hadis. Lebih-lebih alat untuk apa itu merobos kesemuanya itu adalah pakai Nahwas Arab lugud. dulu itu pas mondok itu, enggak Setelah saya pulang tadi foto sama Allah, eh hey, macam kita malah Qurannya. Makanya kalau kamu mondok itu, sing hormat sama guru, sing memuliakan. Ojo nggabah ngono. Sing taat kalau saya ngomong-ngomong di jamaah, jamaah serentak. Kamu nggak usah mikir sana-sana. Paham? Siapa yang taat, dialah yang untung. Heh? Ini nurul tenanan ini bisa ngalakai semua santri. Percaya Nggak nurul, tekan kamar langsung. Anu. Jungkatan. Jadi yang yang alim itu loh, masya Allah tenan zaman Pak Mbak D, Pak Surato, hmm. semua alim gara tikus tuh jukroyan gara gue, tikus jurodo kroyan ya. Eh. Eh. Orang itu kalau bisa itu dibanggakan orang banyak itu loh, eh. supaya dibanggakan orang banyak itu satu. Jangan hubur dunia. Dua, jangan berkeinginan sesuatu yang ada di tangan manusia. Wa abdulul asya'i dan paling utama-utamanya Sesuatu Ma adalah sesuatu huwa Yang iwa Adalah wasilatun Wasilatun sebagai pelantara Ilaiha, ilaiha Pada Asia Sesuatu yang paling utama Itu adalah sesuatu yang Menjadi batu loncatan hmm? mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ada santri mondok hidupnya enak-enakan. Kirimanew waki-waki alamat gak berhasil. Santri itu ya kiriman kurang. Kiriman kamu satu bulan berapa? Berapa? 300, kalau bisa 300 jangan digunakan Kembalikan ke orang tua Jaduk, nguduk Solikah, tenan Berapa kirimanmu? Berapa? 500 Apa manfaatnya 500? Yajan-yajan nyataan ini gering Kalah kalau tidak tersebut tapi lemu Eh? Kalau bisa itu jangan nangis, saya itu menggunakan uang semena- mena gak berani ya, gak berani. Heeh, hmm? jajan ini ini ini ini gak berani ya. Heeh, hmm? Suhana kok mau rumah? Gue lebih anti kasus, lebih anti waktu pilih.